kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini kita mau ganti gear set, gear set baru. Ini dia gear setnya <coughs> yang dipakai ini yang biru, yang buat hak supermoto yang ini Euro Z sama ini. Nah, ini rantainya ukuran 520 Ini Nih gear depannya, eh gear depan, kampas belakang pakai R 15 jadi mungkin kita bahas sedikit Bedanya apa sih gear Yang harga 400 apa 300 ribuan Sama dengan gear yang harga hampir 1 jutaan Bedanya tuh apa Ya mungkin yang paling kelihatan sih bedanya tuh bahan Dari bahannya Kalau ROZ yang harga ya hampir 1 jutaan lah Kan ada ROZ, ada rental, ada Thor Kalau yang rental tuh kayaknya kisaran 900 sampai 1 jutaan lah Kalau ROZ dia 800an lah kalau nah ini Scarlet, yang harga kayaknya kisaran 300 ribuan lah kalau gear belakangnya aja jadi bedanya itu dari bahan kalau sendiri nih dia bahannya tuh ringan bobotnya tuh ringan ringan sekali beda jauh sama ini ini tuh berat pokoknya selisih-selisih beratnya tuh hampir jauh sama ROZ jadi kalau ROZ dia bahannya tuh ringan tapi kuat ringan kuat kalau dengan yang ini sih Yang Scarlet ini Ini kuat nggak mungkin patah atau apa Cuma dia kurangnya itu dibobot Dia bobotnya lebih berat Jauh lebih berat dari yang Erozet Kalau Erozet ini ringan Ringan sekali nih Jadi itu perbedaan pertama tuh bahan Dia lebih ringan bobotnya Yang paling signifikan lah Perbedaannya tuh dia lebih di bah, di bahannya Kalau yang Erozet bahannya tuh kuat Tapi ringan dan kalau ini sih tebal bahannya Ini kayaknya bahannya mah besi atau apa Gak tahu Besi kayaknya full besi ini bahannya Jadi dia berat tapi kuat Cuma kalau yang ROZ ini dia Gak tahu bahannya mungkin aluminium atau apa Pokoknya yang ringan tapi kuat Terus kalau yang ini tuh dia Bentuknya juga apa Semi floating nih Gak tahu sih baru lihat Gear belakang semi floating tuh fungsinya apa Mungkin kalau biasanya kan di Ini di apa di piringan depan kan fungsi floating kan lebih ini kan lebih apa buat ngebuang panas tapi kalau gear belakang nggak tahu fungsinya ini ada timbangan cara pakai on off Coba kita timbang yang ini eroset kalau yang RZ tuh beratnya 644 gram 640 gram 644 gram untuk yang eroset Terus kalau yang Scarlet kita buka dulu dusnya, takutnya dusnya apa, ngaruh ke bobot kan, kita buka dulu. Nah, kita timbang. Tuh, beratnya hampir 1 kg. 940, 940 gram. Jadi yang ini lebih berat, bahannya yang Scarlet. Ini besi yo. Kalau oh, ini kayak almu ya? Ya, aluminium ya aluminium ya. Tapi kuat. namanya ya. ini kayak ya, fungsi floating ya. itu kayak buat apa sih di gear belakang? Ya, hanya buat Oh ini buat apa? Anu. Hah? Uh, kayak stopper. Stopper. Ya, bisa gerak. Oh bisa gerak. Jadi... Oh. Jadi fungsinya buat kayak stopper gitu biar-biar kalau putaran tinggi ya? ya putaran tinggi. Biar ada, gerak, ya. ada gerak sedikit kayak. Di dis brake depan lah yang floating, yang ini mas bosan, ini bautnya. Jadi yaitu paling perbedaan yang paling signifikan dari gear yang harga 300 ribuan sama kayak yang r kayak gitu ya, satu yang paling signifikan tuh bedanya itu bahan, dia lebih ringan, ringan terus kuat. Kalau itu yang itu yang bentuknya semi floating sih, sebenarnya ada yang erosnya tapi yang langsung yang apa yang fix yang enggak enggak semi-floating kayak gitu banyak dah <tuh> terus kita bahas lagi nih rantai <tuh> mana rantai ah kalau ini rantainya yang untuk supermoto yang itu ukurannya kan ukuran gearnya kan 520 lebarnya jadi kita pakai rantainya yang ukuran 520 kalau yang ini dia leb 428 ukurannya jadi rantainya pakai yang 428. Ini. 428H. Jadi apa sih ini? HSB kayak gitu. Jadi untuk tipe rantai itu ada berapa ya? Pokoknya dimulai dari standar, terus H H apa? HSBT, terus HSB2T, O-ring sama yang terakhir itu X-ring. X-ring sama w juga ada. Jadi untuk Tingkatan paling tingginya tuh rantai itu yang tipe X-ring. X-ring itu yang paling mahal sih, harganya itu kisaran 1 jutaan lah kalau yang tipe X-ring. Kalau ini tipenya O-ring. Jadi kalau standar tuh ya untuk motor standar, kalau biasa kan ada ukurannya 428 STD. Nah, STD itu untuk standar tipe standar yang paling bawah. Dengan kalau HSB HSBT ini di atasnya standar. Kalau buat harian sih yang paling rekomend sih ya ini yang tipe HSBT atau di atasnya juga ya lebih bagus kalau budgetnya lebih. Jadi gitu untuk tipe rantai itu ada standar, HSBT, HB2T, X-ring, sama e E-ring, X sama yang terakhir itu X-ring. Bedanya itu ya semakin semakin mahal ya semakin ini sih semakin kuat rantainya. Jadi risiko rantai kala tuh semakin kecil gitu. Kalau yang tipe yang tipe X-ring itu Resiko rantai kalanya tuh, dia apa ya? Lebih awet lah, pokoknya rantainya lebih awet gitu. Kan, kalau yang tipe standar tuh, ya paling jangka-jangka waktu berapa bulan kan dia udah kayak apa ya? Kayak longgar gitu rantainya lah. Jadi, kalau mau kalau mau buat harian yang murah tapi kuat ya, pilih yang tipe ini HSBT atau HSB2T. Tapi kalau ada budget lebih, ambil yang tipe O-ring. O-ring atau kalau emang ada lebihnya lagi ya ambil yang X-ring yang harga 1 jutaan Bedanya tuh dia ada di ini kalau O-ring itu dia pakai ring Nah ini di bagian celah-celah sini tuh kalau O-ring itu dia ada ringnya Ringnya tuh bentuknya karet Kalau yang X-ring sama juga ada ringnya cuma struktur-struktur apa karet ringnya itu bentuknya X Jadi nggak cepat kalah gitu nih rantainya yang warna hitam, soalnya nyari yang warna biru susah sih duh, kotor lagi tangan jadi gitu kalau mau nyari rantai ya kalau buat harian ya rekomend yang murah tapi kuat ya pilih yang tipe hsb kalau merek ya mungkin bisa TK Racing atau Triple S ini gear belakang Scarlet ini buat yang tra, buat mau trabas jadi nggak dipakai sekarang, dipasang di apa yang velg 1821 Terus nih gear standar, ini cuma di repaint sih gear standarnya, ukurannya 51. Kalau yang Roshitana tuh ukurannya 48. Ini ukurannya 55. Kalau yang buat trabas. Nah, ini kampas belakang buat yang mau ganti kampas belakang bisa pakai punya R15 V3. Kalau untuk WR 155, jadi pakai R15 V3 yang VVA. Terus untuk gear depannya ini pakai punyanya Ninja ukuran 13. Kalau WR tuh dia gear depannya tuh persamaannya Ninja terus Jupiter MX kalau Jupiter MX Jupiter Z juga bisa kayaknya. Pokoknya itu gear depannya bisa pakai Ninja bisa pakai apa Jupiter MX. Ini enggak tahu merek apa ini. STT Gun 4 lagi ganti gear. Dia padahal ukuran 48 tapi lebih besar dari ukuran 51 Yang yang yang yang apa yang sekarang aja kan kayak ini puluh 520 berantinya, berantinya. 520 rantinya. Ya, sama, sama, yang lama. Kalau yang lama 428. Oh iya, ya. Ini Kayak ini, ini ukuran 55 tapi diameternya lebih lebih gede itu. Padahal 48. Nah, jadi kenapa dia mahal? Kenapa dia ini? Karena rangka tengahnya ini yang biru ini, ini tuh dari aluminium dan yang untuk geriginya di bagian atas ini sama bahannya kayak ini besi. Jadi buat kalau misalnya dia full besi langsung sambung ke sini, pasti otomatis kan bobotnya jadi lebih berat. Nah, makanya dibikin rangka tengahnya pakai aluminium dan untuk yang bagian geriginya di atas pakai besi. Jadinya kan dua bagian. Jadinya disambung pakai ini ring kayak gini nih bukan baut ini mah kayak di piringan gitulah di sebelah kayak semi floating gitu. Jadi fungsi utamanya itu buat ngurangin bobot si rangka tengahnya ini. Diganti ke aluminium biar bobotnya lebih ringan. Kalau yang ini dia akan sambung fix jadi satu bagian jadinya full besi makanya dia lebih berat. Jadi gitu bedanya. Kalau kuat mah sama-sama kuat, cuma ya bedanya ini lebih ringan, ini lebih berat nggak mungkin juga gear kayak gini bisa patah cok kalau patah mah nggak paling yang rata-rata paling banyak itu patah tuh di bagian ini dudukan gearnya ini di tromol nih di bagian sini patanya bukan di gearnya bukan di gear ini patah makanya sering lihat kasus gear apa bagai gear belakang patah tuh nggak pernah kalau dudukan gearnya yang patah di tromol ya iya sering jadi gitu bedanya gear 300 ribuan sama gear hampir yang 1 jutaan saya ada sih merek rental Thor, terus Z cuma ngambil ROZ karena ya biar sepadan aja apa biar selaras saya gitu, soalnya kan standar samping pakai ROZ sama itu kan pakai ROZ, jadi biar nambah pas part ROZ-nya gitu. Dia kalau untuk panjang rantainya ini 140 mana ya panjangnya? Eh ya yang ini 140 kan? Sat, panjang rantai 140 ini juga 140 oh 130 yang ini ya 140 130 pokoknya ambil yang paling panjang aja untuk rantai mah kalau kepanjangan kan tinggal dipotong kalau kependekan mah ribet nggak bisa apa-apa beli baru jadi untuk rantai mending ambil yang panjang aja ukurannya paling panjang pokoknya kalau panjang mana, tinggal dipotong aja kalau rantai mah yang murah-murah ya paling triple S atau enggak TK racing kita beresin dulu itu lagi pasang gear depan. Ini rantainya warna hitam soalnya nyari yang warna biru tuh nggak dapet susah. Nyari warna biru ukuran 520 tuh eh susahnya minta ampun. Banyak sih yang warna biru kurang 520 cuma panjangnya rata-rata paling panjang 120. Jadi kurang panjang harus yang lebih panjang. Ini udah tinggal pasang wheel seat belakang, ban belakang. Cuma ini lagi ganti kampas belakang dulu Soalnya udah tipis kampas belakangnya Ini ganti yang ORI Pakai punya R15 R15 VVA Yang fit V3 Ini kampas lamanya udah lumayan tipis Sorry bro tangannya kotor Soalnya kan main bekam yang oli. Jadi ini kampas lama Wow udah tipis Ini udah lama sih Kampasnya udah ganti hampir setahun lah Nih kampas lama tapi belum sampai besi, sih. belum sampai besinya. tuh kalipernya lagi dicuci biar bersih kotoran kotoran dalamnya. Cucinya pakai air biasa, pakai sabun gitu, terus pakai kuas. Soalnya kan bagian dalamnya kan kotor kan. Nah ini udah kepasang gear setnya sama rantai semua udah. Tadi habis dites. Jadi ini girsetnya pakai ukuran 48 belakang kalau buat supermoto rantainya lima dua panjangnya 130 tadi dipotong lumayan banyak sih ya mendingan kepanjangan lah daripada apa kependekan terus ini untuk rantainya ini warna hitam kenapa nggak ngambil tk yang warna gold soalnya kalau warna gold itu terlalu mencolok sih ya kalau mencolok masuk sama warna motor mah nggak apa-apa kayak warna biru gitu nggak apa-apa cuma ini kemarin nyari warna biru cuma agak susah sih warna biru ukuran 52 apa 520 jadi ya udah pakai ini dulu sementara sambil nyari-nyari yang warna biru kalau ada kita ganti yang warna biru jadi ini ukuran 520 dia lebih besar daripada yang 428 soalnya kalau ukuran rantai-rantai apa gear 520 rantai 520 tuh biasanya di motor motor-motor yang CC nya di atas apa di atas 150 jadi kalau yang ukuran 520 rata-rata di motor yang CC nya di atas 150 kalau yang ukuran 428 itu biasanya di motor-motor 150cc ke bawah Soalnya kan kalau tenaga besar kan dia butuh penggerak apa rantai sama gear akan lebih besar kan biar lebih kuat kan Jadi ini ukuran 20 udah ganti, udah nggak kendor lagi dong <tuk> Kemarin makan kendor soalnya belum diganti Ini juga soalnya gear setnya baru datang sih Jadi dipasang belakangan Jadi buat kalian yang mau beli gear set kayak gini bisa langsung ke Faisal Emek shop untuk harganya kalau ROZ itu satu set sama rantai gear depan itu kurang lebih 1,1 lah kurang lebih segitu 1,1 tergantung rantainya mau pakai merek apa kalau mau pakai yang rantainya paling bagus yang agak mahal ya paling di atas 1,1 gitu kalau untuk gear set yang Scarlet mah satu setnya itu gear depan rantai sama gear belakang tuh harganya Kurang lebih 400 ribuan lah, udah satu set. Yang 400 ribuan, kalau nggak salah kisaran. Jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke Instagramnya Faisal MX Shop, untuk linknya nanti cek di deskripsi video. Jadi udah gear set baru, ini abis ini kita cuci kotor, soalnya kan, ntar gimana gitu, motor ganteng tapi kotor, nggak <laughs> Kalau yang untuk trabas mah, rantainya warna gold mah nggak apa, apa soalnya kalau untuk trabas itu mau rantai warna gold, warna biru, warna merah, kalau dipakai trabas pasti akan jadi warna coklat atau enggak warna hitam <laughs> karena kan kena lumpur terus kan jadi ya udah ini udah gear set kurang apa lagi terus ini apa banyak yang bilang kenapa ganti apa kenapa diganti swing armnya padahal kan lebih bagus yang replika ya iya sih yang replika emang bagus cuma ya itu berat karena kan besi bahannya sebenarnya ini bagus juga sih Cuma karena emang warnanya aja silver jadi kan dia beda sendiri warnanya ini kalau ditempel stikel apa di dide, di dide, dekalin aromnya kelihatan bagus juga sih soalnya senang warnanya ini dia warnanya warna asli aluminium jadi enggak dicet gitu kalau kena-kena gores juga nggak apa-apa kan udah warna asli paling ya kalau mau bagus dicet lagi warnanya jadi itu dia mungkin kita ya nggak terlalu ini sih jadi pembahasan gear nya perbedaannya apa sama yang harga, harga 300ribuan ya paling yang tadi ya Maaf kalau emang ada yang salah soalnya saya kan bahasnya setahu saya gitu bedanya yang tadi jadi ya kalau ada kurangnya mohon maaf Oke habis ini project apalagi pengen ganti kaliper sih kaliper depan belakang pengen pakai yang biru tahu ganti atau repaint ya lihat do lihat isi dompet nanti lah tapi pengennya sih ganti ya kalau ada rezeki gitu Oke okay. jadi sampai di sini aja video pasang ganti gearsetnya buat kalian yang mau beli nanti cek link di deskripsi video untuk pembeliannya oke okay. ditunggu konten-konten selanjutnya see you next video